Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Sof Ahmad. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan fungisida, aplikasi insek. Untuk fungisida sendiri kita menggunakan galeri galer ini berapa telung satu tutup starban starban satu tutup leli rekat satu tutup untuk pemulusnya ini untuk pengisidannya kita pakai pemulus untuk penyemprotan terakhir untuk pemulusnya kita gunakan tiga sendok karena untuk video yang kemarin itu kita kan pakai nativo alhamdulillah sudah pulih kita tambahkan laser juga Buat teman-teman yang biasa di dunia pertanian Kita ya kita apa, jangan lupa gunakan pemulus Galeri ini untuk inseknya kita pakai galeri bumis Insektisida, racun kontak, dan lambung Dan untuk mengatasi Polang sangit Dan untuk fungisida, fungisida sendiri Untuk membilas Selamat mencoba di rumah ya nah harus diaduk dulu sampai rata. <tuh> Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tonton terus, jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kita lagi dengan show, kita lagi betul, ngak? teruskan olah sayur. orang sudah keluar semua ini caranya begini, teman-teman, sama angin gede antara lebih tinggi angkat kita kan pakai masker ya karena kita pakai stadion kalau itu harus pakai masker karena kuat banget karena napasnya kacau nih sendiri untuk mengatasi walang sangit guys Untuk fungisidanya, kita pakai pengurus, jangan nah, lupa perkatnya. silahkan dicoba kita menemui masing-masing ya bagi yang suka channel ini jangan lupa subscribe like share and comment ya subscribe gratis kok misalnya mana kita akan kunjung balik video saya selanjutnya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat bekerja, semangat! Oke, sobatku semua, penyemprotan sudah selesai, jadi buat rekan atau sahabat. Semuanya Setelah penyemprotan Usahakan Minum susu Susu sasetan Atau air degan Supaya menetralisir Untuk menetralisir Racun yang menempel Atau secara tidak langsung Masuk ke hidung, mulut Dan pori-pori kulit Oke okay? Jangan lupa Tetap semangat Majulah petani Indonesia Love you